Baiklah para sahabat Leslor dimanapun kalian berada untuk menemani santai siang kalian saat ini pengemban akan berikan info-info terbaru Universa Beret ya kita awali dengan kabar dan info bahagia untuk warga Konoha karena vitamin bahagia akan kita dapatkan akan disuguhkan juga nih lewat channel YouTube Leslor Entertainment nanti sore pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Bunda Lesti pertama kali rekaman di studio baru di rumahnya Wow ini kejutan banget untuk warga Konoha Wajib nih persabat ya untuk kalian mensupport mendukung karya-karya terbaik dari Leslar Entertainment Karena ini kejutan spesial Bunda Lesti kejuran Pertama kali rekaman di studio baru di rumahnya Nyanyi solawat Tentunya untuk BBL Ini sih cute banget ya Masya Allah Dan kita simak juga info dari Leslar Sik di kalimat caption yang dituliskan, yang nanti free diusahakan nonton serentak. Katanya, itu bersahabat ya. Yang pertama, tinggalkan like dan komentar. Yang kedua, perbanyak share ke media sosial kalian. Yang ketiga, saling berbalas komentar. Dan yang keempat, jangan spam komen. Contoh: jangan komen dengan kata-kata yang sama, berulang-ulang. Dan yang kelima, 24 jam streaming serentak. Yang keenam, selang-seling dengan video LA dan RB lainnya. Yang ketujuh, yang punya banyak akun YouTube tidak usah selang-seling nontonnya. Cukup ganti-ganti akun dan kalian bisa nonton video yang sama secara terus-menerus. Berikutnya, bagi yang di PC bisa membuka satu akun YouTube di berbagai browser, Mozilla, Internet, Opera, Google, dan lain-lain secara bersamaan. Pakai headset saja biar suaranya Gak tumpah tindih, semangat streaming, bismillah. Tuh, ini info penting untuk keluarga Kuroha. Mudah-mudahan kekompakan dan kesulitan selalu terjaga dengan baik untuk level Lovers mendukung karya-karya dari idola kita. Kemudian, persahabat sahabat kita mampir ke unggahan dari tabloid Nova Official. Lagi-lagi bikin bangga banget ya, lima penyanyi dangdut terkaya di Indonesia, salah satunya Bunda Lesti Masuk. Dalam tentunya deretan lima penyanyi dangdut terkaya di Indonesia Dulu dibayar murah, kini kantongi miliaran rupiah Wow, fantastis banget ya Kita sebelumnya simak di kalimat caption yang dituliskan Perjuangan para artis Indonesia untuk menuju kesuksesan patut diacungi jempol Misalnya saja para penyanyi dangdut Indonesia yang memulai karirnya dari bawah Beberapa artis Kini didapuk jadi penyanyi dangdut paling tajir di tanah air, gimana sih perjuangan mereka? Yuk kita simak aja persahabat yang pertama Ini ada Fia Valen ya di posisi pertama dan kita lihat juga untuk berikutnya Ada Siti Badriah masuk juga dan kita lihat berikutnya ada Ayu Ting Ting Masuk juga persahabat ya dan kita simak juga berikutnya ada Bunda Inul Wow luar biasa banget ya dan untuk selanjutnya Ini adalah kesayangan kita Bunda Lesti Kejora Alhamdulillah persahabat ya Menjadi pemenang dalam ajang dangdut akademi putaran pertama Penghasilan Lesti Kejora pun tak main-main Untuk sekali manggung of air Lesti bisa mengantongi honor hingga 350 juta rupiah Fantastis banget sih Bunda Lesti, Masya Allah Mudah-mudahan berkah lancar selalu untuk rezeki idola kita ini, amin Bangga banget ya Punya idola yang sangat luar biasa Tetap humble, tetap rendah hati untuk Bunda Lesti dan selalu mencontohkan kebaikan Berikutnya para sahabat, ada info juga dari AMI Awards, Anugerah Music Indonesia ada sebuah postingan doaku buat Ami Tahun ini, semoga bisa dihadiri full penonton, amin. Doakan di yang terbaik persahabat ya, semoga. Ami Tahun ini bisa dihadiri full penonton dan kita melihat dan menyaksikan idola kesayangan kita bisa memegang piala penghargaan. Kita sih tentunya berharap banget ya bahwa Bunda Lesti bisa selalu memenangkan di ajang anugerah musik indonesia mudah-mudahan persahabatnya yuk dukung support dan doakan yang terbaik kita juga masih menunggu cedukan dan kabar terbaru berikutnya di siang ini, jangan kemana-mana sahabat. tetap stay tune dan pantengin channel ini terus biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik, terbaru, terupdate dan terhangat selanjutnya bagaimana tanggapan kalian mengenai informasi tersebut silahkan berkomentar bagi terima kasih